Hai, apa kabar Kaulah Nesha? Bertemu lagi di Semesta Nesha. Seperti kita tahu, sebuah keluarga tidak akan pernah sempurna tanpa seorang pemimpin berwibawa. Dan ini dia. Karena hal ini, seorang pria terlihat seksi di mata istri. Kami membuka fakta dengan logika. Disuguhkan dari sudut pandang kami yang berbeda. Dibumbui dengan canda, dan gelak tawa, dan ini dia: Semesta Mesia mendikte hati dan pikiran. Rumahku adalah surgaku Benarkah sudah terjadi Tak mungkin terjadi bila Pemimpinnya selalu pergi Tak pernah betah di rumah Dan selalu mengasingkan diri Dengan segala dalil di hati Yang sangat konsisten menjadi alibi Meninggalkan yang dicintai Tanpa pemimpin yang mendampingi Bukankah mereka yang Berharga di rumah itu disebut Anak dan istri Bila pemimpin tak peduli mungkin karena Masalah hati dan salah Satunya karena sang istri sering ngomel tak terkendali. Itu masalah mudah sekali untuk diatasi karena ada trik dan cara agar semuanya tetap jadi indah. Karena mengomel sudah menjadi dunianya wanita dan sudah menjadi koret wanita berbicara lebih dengan mulutnya tentang risau hati. Ternyata masalah terletak pada sang suami mendengar omelan istri, akal dan hati tak bersinergi. Hingga akhirnya depresi dan tak pernah betah di rumah untuk menemani. Ada sebuah kata magic yang bisa kita ucap tanpa lukai istri dan tetap membuat suami terlihat cakep. Dan ini dia kalimat yang harus anda ucap. Apabila istriku mengomel, berarti dia sehat walafiat. Pasti sebagian anda sedang tertawa, masih tak percaya? Mari kita lakukan ilustrasi saja. Bila didapat suatu pagi, sang istri diam dan meringkuk di sudut ranjang. Bagaimana rasa sang suami? Pasti kalut dan sedih. Dan cari nafkah tentu tak lagi konsentrasi, karena yang tercinta sedang sakit dan menderita di rumah. Anak-anak tak ceria karena ibu yang tersayang tak bisa mengasuh seperti biasa. Jadi, Mari kita tanam dalam-dalam di hati Sanubari. Terus latih itu dan nanti pada akhirnya omelan istri seperti alat tangan nada yang sangat menghibur diri. Ingat, apabila istriku mengomel, berarti dia sehat walafiat. Mari disyukuri karena mengomel masih diperbuat oleh istri dan dari omelan istri. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil di sana-sini. Bagaimana, apakah sesuai dengan logika Anda? Bercandalah dengan istri tercinta. Semua laki-laki punya banyak candaan, dan kemana Anda akan mencurahkan? Tentu kepada istri yang tersayang Dari cerita vulgar luar biasa Atau hanya cerita humor receh saja Biarkan dia tertawa sejenak lupakan Capeknya mengerjakan pekerjaan rumah Mengasuh anak Anda yang jumlahnya tiga Susun paku pak pula umurnya Satu lari ke sini Satu lari ke sana Dan yang satunya lagi pasang petasan di kuping Pak Lurah Loh Kok bisa? Iya, soalnya palura sebelah rumah. Gak kok, yang ketiga tadi bercanda. Gak mungkin lah pasang petasan di kuping palura. Bisa pupus nanti BLT ke rumah. Oke, balik lagi ke pokok masalah.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 Mengelola dengan baik aset hidup yang berbahaya Semua orang tak ingin mengalami senjata makan tuan di mana sesuatu yang anda punya malah balik menghancurkan Itulah anak kita Bila kita tak peduli dan membiarkannya begitu saja Ingat ketika dia dewasa nanti bisa menjadi bumerang yang memangsa diri Jadi bagaimana caranya? Suami adalah pimpinan rumah tangga Kerjanya bukan hanya cari nafkah Tetapi menjadi pengayom bagi anak istrinya Serta bijak di setiap hal dalam bertindak Luangkan waktu untuk mereka Sekedar memandikan anak sambil bercanda dengannya Atau membantu istri selesaikan pekerjaan rumah ketika anda care kepada anak anda di saat dia bayi merah maka anda akan merasa sangat senang dan bahagia menimangnya, menciumnya, bercanda sambil menciptakan gelak tawa karena suatu hari nanti hal itu akan terbatasi karena anak anda akan beranjak dewasa, dan itu pasti momen-momen itu tak akan kembali. Ingat, ketika anak Anda masih kecil dan belum berakal, maka dia akan belajar dari apa yang dilihat. Bila Anda menyayanginya dengan sepenuh jiwa, maka dia akan tahu bagaimana menyayangi orang tuanya. Dia pengkopi sejati. Bila orang tuanya membesarkannya dengan makian, ketika dewasa dia akan menghancurkan. Maka besarkanlah dia dengan kasih sayang, dan Anda tak akan terlupakan. Disayangi dan dihormati oleh anak-anak dan istri. Akan jatuh harga diri seorang suami bila dia meluangkan waktunya sesaat untuk anak dan istri Malah dengan hal itu akan tercipta indahnya keluarga nan surgawi Bagaimana? Apakah masih pakai logika Anda? Santai jangan pernah menyalahkan Orang yang suka menyalahkan orang lain itu terlihat blow on Jadi gampang marah seketika walau tak tahu jalan cerita Paling pandai bersilat lidah kalau salah tak mengaku kalah Karena di otaknya banyak alibi yang tersisa Hidupnya wajib terlihat sempurna karena menurutnya aku tak pernah salah Suka sumpah serapah kalau susah langsung tuduh ini kerjaan pemerintah Gaya kau, kayak oposisi saja Tak punya tata krama dan tak tahu sopan santun Saya yakin ini orang teman SMA-nya Fir'aun Apakah sebagai lelaki Anda akan memimpin seperti ini? Sungguh sangat tidak seksi Seperti bongkahan terasi bikin malu anak dan istri Santai mas bro, jadilah bijaksana Buat semuanya jadi lebih low Sehingga orang lain tak menjadi head and go Karena yang pasti masalah selalu ada Mari meriset fakta Jangan langsung menuduh yang lainnya salah tanpa logika Karena dengan kebijaksanaan Semua masalah tak jadi runyam Itu bumbu berumah tangga Jadi buat bangga anak istri anda tercinta dengan hal ini Anda pasti terlihat seksi. Bagaimana? Bolehkah? Dengan logika Anda. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih dan tentunya sampai jumpa di lain hari yang lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.